Oh Usman itu pikun sudah tua enam tahun sebelum berakhir kekuasaannya Beliau sudah pikun dan dikendalikan oleh Marwan bin Hakam Sebagaimana anda lihat bagaimana si Bahrawi Nah ini sudah menjadi satu fitnah luar biasa Dan dari sini pun sebelum kita lanjutkan bahwa Akidah Ahlus wal Jamaah Akidah kita itu pantang berbicara kejelekan sahabat bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi apapun saja jangan ikut campur jangan komen apa yang terjadi di antara sahabat uskutu majarobaina ashabi kata Nabi jadi diam saja apa yang terjadi di sahabat ini ahlu sunnah wal jamaah jadi kalau ada orang yang berani beraninya mengungkit ngungkit saya menurut saya yang benar uh, sahabat ini menurut saya Sayyidina Ali oh enggak menurut saya adalah Muawiyah bin Sufyan dan lain sebagainya ini bukan ahlu sunnah wal jamaah Pada kesempatan ini, saya akan sekali lagi melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh para gembong-gembong liberal untuk menyesatkan paham dan pemikiran umat Islam, termasuk untuk iman membuat dekadensi moral dan akidah, pendataran dan pendangkalan terhadap akidah, mereka dengan masif luar biasa, dengan berbagai banyak biaya dan dana yang digelontorkannya, ini adalah salah satu rahasia umum di antara uh, para pejuang dan para aktivis dan juga para pemikir Islam. Maka saya sampaikan sekali lagi, saya akan mengangkat satu uh, pembahasan asas pembahasan yang sudah dilemparkan oleh si bahrawi itu uh, siapa namanya iskawi dia adalah seorang yang menurut saya menurut saya adalah orientalis ya kaki tangan orientalis barat yang membuat bagaimana ajaran-ajaran dan paham-paham pikiran umat islam itu berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih dangkal lebih dangkal lebih dangkal ini saya akan bisa pertanggungjawabkan dan saya sudah membuat beberapa video di video sebelumnya anda bisa cek bagi anda yang belum mengikutinya Bagaimana membuat satu pemahaman dan pikiran-pikiran yang tidak ada di dalam ahlus sunnah wal jamaah Artinya, apa yang dijadikan patokan oleh si Bahrawi ini adalah Sejarah-sejarah yang mana sejarah itu yang penting dia bisa berbicara Di mana dia mempunyai data, tidak semuanya Dengan data itu tidak bisa langsung disampaikan Karena sejarah itu tidak lepas dari al-ikhbar Yang mana ihtimal kepada uh, benar atau salah jadi ya tema Jadi e, sejarah itu bisa mengandung yang benar atau yang salah. Nah. Si Bahrawi ini di dalam hal Menyampaikan berita itu semuanya Barbar, meskipun dari orang kafir pun Disampaikan, meskipun dari orang syiah pun Dan kebanyakan ya, anda bisa lihat Bagaimana disanggah oleh Kiai Maksus uh, Madura, Masya Allah Jadi paham-paham syiah yang disampaikan Ya benar, kalau misalkan anda Menyampaikan apa yang disampaikan oleh syiah Kepada uh, umat, artinya Pendiriannya syiah pasti akan menghujat Dan menyerang para sahabat. mereka Bagaimana Sayyidina Umar dianggap Alaknatullah alaihim finnar, Sayyidina Abu Bakr, Karfinar, semuanya sahabat khulafah Kecuali Sayyidina Ali. Itu dianggap dinerahkan oleh oleh orang-orang Syiah. Mereka memang benci bebuyutan kepada orang ahlu sunnah wal-jamaah kepada para sahabat. Jadi ketika si Bahrawi ini berbicara lalu menjudutkan sahabat. Dengan secara tidak langsung. Mengerendahkan sahabat secara tidak langsung. Ini sudah maklum ketika ketika anda cari referensinya. Coba kejar, kejar, kejar. Ketika anda kejar ternyata. Oh ini pendapatnya orang Syiah. Oh ini, ini adalah pendapatnya orang-orang kafir. Oh ini sejarah yang dikutip dari para orientalis barat. Anda kejar ke sana, saya boleh taruhan, Anda-Anda boleh bantah saya juga. Nah, ini kita sampaikan dalam kesempatan ini, saya akan mengangkat satu uh, tema spesifik tentang apa yang disampaikan oleh si Bahrawi ini. Jadi kesimpulannya, ketika si Bahrawi ini mempunyai satu opini-opini yang menyudutkan sahabat misalkan Marwan bin Hakam, kemudian menyudutkan uh, bahwa terbunuhnya Saidina Osman itu katanya karena politik, Kurang lebihnya, kalau politik ya rebutan kekuasaan, tidak setuju dengan gubernur di Mesir, dan yang diangkat oleh mereka pada akhirnya akan sama. Se Ia sepihak seirama dengan orang Nongshian yang mengatakan bahwasanya Utsman itu salahnya sendiri dibunuh. Kenapa? Karena dia memonopoli kekuasaan. Masya Allah, baik uh, di situ satu cuplikan kecil yang saya sampaikan. Saya akan merunut, semoga ini bisa ringkas kita berbicara. Yang pertama. Sejarah-sejarah Islam berlalu dengan adanya keemasannya, namun di publik bagaimana disudutkan oleh orang-orang kafir, orang syiah, orang-orang yang menjadi musuh Islam, itu supaya menjadi redup. Seolah-olah itu adalah sejarah kelam bagi umat Islam. Meskipun sejarah kejadian Islam itu dianggap kelam, peperangan-peperangan itu terjadi di sekitar masa-masa mereka. Maka saya sampaikan sekali lagi, Anda harus jeli, provokatornya ada di dalam kurang lebihnya. Kalau dari masanya Sayyidina Utsman itu ada di uh, Abdullah bin Sabah. Yang mana Abdullah bin Sabah ini ketika membuat kekacauan, fitnah, dan lain sebagainya, adu domba, dan lain sebagainya. Kemudian oleh orang-orang Yahudi, itu dikaburkan. Dianggapnya sebagai tokoh fiktif. Nggak ada Abdullah bin Sabah itu. Nah, ibaratnya kurang lebih kalau saya menganalogikan seperti uh, KM50 lah. Jadi setelah uh, semuanya kacau, setelah semuanya pembatain selesai di tempat uh, res area, lalu res area dianggap nggak ada dan digusur. Sama, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa uh, Abdullah bin Syabah itu bukan fiktif. Jadi meskipun orang-orang Syiah sebagian besar sekarang mengatakan, itu fiktif, nggak ada. Kita itu ikut Nabi, kita ikut sahabat. Orang-orang ya, Syiah itu adalah provokatornya, adalah sumbernya adalah Abdullah bin Syabah dari Yahudi. Anda atau orang-orang Syiah atau Anda bisa lupa mungkin atau ya mungkin atau pura-pura bodoh atau gimana Allah alam karena Abdullah bin Sabah yang dianggap tokoh fiktif itu disampaikan oleh ulama-ulama Syiah sendiri tidak bisa dipungkiri, Anda bisa lihat bagaimana Abu Ishak bin Muhammad As-Sakofi Al-Kufi di dalam Al-Guraj 1 302-303 di halaman tersebut dijelaskan dan nyata bahwa salah Abdullah bin Sabah itu bukan tokoh fiktif, itu ada ini kata ulama Syiah, jatuh ulama yang hidup pada tahun 250 Hijriah kemudian tidak cukup di situ ada ulama Syiah yang bernama an nawbahat beliau di dalam kitab Firakul Syiah, dalam tahun 288 Hijriah beliau mencatat bahwasanya Abdullah bin Sabah itu ada Bukan fiktif Disampaikan juga oleh Ibn Abdul Khadid Beliau menyampaikan Di dalam uh, Nahjul Balaghah. Kemudian di dalam Khulasatul Hul Beliau menyampaikan Abdullah bin Sabah Itu ada Ini kata ulama Syi'ah Bukan kata Kita Lalu bagaimana mungkin Abdullah bin Sabah itu adalah tokoh fiktif? Jelas. Baik kemudian dikuatkan lagi, apalagi ulama-ulama ahlussunnah Sunnah yang menyatakan yang jelas sebagaimana At-Tabari, kemudian Ibnu Asir, Ibnu Khaldun, dan sejarawan-sejarawan ahlussunnah Sunnah wal Jamaah lainnya, beliau menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Sabah ini bukan tokoh fiktif. Jadi kurang lebihnya, Abdullah bin Sabah ini sebagai uh, sumber kekacauan, memfitnah kanan-kiri setelah memprovokasi, beliau membuat satu adu domba dan pecahlah Islam. Agak? Okay? Saya, di kesempatan ini, saya akan mengerucutkan sedikit lagi. Bahwa, satu, nanti yang lain akan kita bahas di dalam konten yang berbeda. Misalkan, bagaimana Abdullah bin Sabah memprovokasi umat uh, rakyat di Mesir. Kenapa di Mesir? Karena di dalam sekitar kota Madinah, tahu bagaimana Sayyidina Utsman itu bukan memonopoli. Tahu bahwa Sayyidina Utsman itu adalah uh, ulama atau uh, khalifah yang bijaksana. Nah, ketika yang di Mesir, itu beda lagi, mudah diprovokasi. Jadi, sehingga terjadilah... Satu pertumpahan darah terjadilah satu pemberontakan yang di situ adalah kelompok-kelompok khawarij. Maka dalam kesempatan ini saya akan membuktikan bahwa tuduhan atau fitnah yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah dan kawan-kawan orang-orang Yahudi yang lain... Itu adalah fitnah belaka Dan ini laku buat Bahrawi gitu loh Laku buat orang-orang syiah sekarang Tetap dianggap begitu Oh Usman itu pikun sudah tua 6 tahun sebelum berakhir kekuasaannya Beliau sudah pikun dan dikendalikan oleh Marwan bin Hakam Sebagaimana Anda lihat bagaimana si Bahrawi Nah ini sudah menjadi satu fitnah luar biasa Dan dari sini pun sebelum kita lanjutkan bahwa Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Akidah kita itu pantang berbicara kejelekan sahabat Bahkan Nabi Muhammad SAW, apapun saja, jangan ikut campur. Jangan komen apa yang terjadi di antara sahabat Uskutu majarobayna ashabi, kata Nabi. Jadi, diam saja apa yang terjadi di sahabat Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, kalau ada orang yang berani-beraninya mengungkit-ungkit, saya menurut saya yang benar uh, sahabat ini. Menurut saya saya Sayyidina ahli Oh, enggak. Menurut saya adalah Muawiyah bin Sufyan dan lain sebagainya. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika berbicara Apapun yang terjadi di dalam sahabat, Apalagi mendiskreditkan Atau menyudutkan salah satunya Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi anda tahu sendiri siapa bahrawi tersebut Kalau ahlu sunnah wal jamaah pasti nggak berani Komen karena ini sudah perintah Dari Nabi Muhammad SAW Kemudian diibaratkan juga untuk menjaga Hati-hatiannya bukan merendahkan Bahwasanya satu butir debu yang ada Di kaki unta atau kuda sahabat Itu lebih bagus daripada kita Yang hidup di masa ini Ini satu sisi ya Jangan anda salah pahami Apa tujuannya? Supaya kita tidak ikut campur Apalagi berani mengomentari sahabat Ya Allah kan nujum Kata baginda Nabi Sahabat saya itu Sebagaimana bintang Artinya penerang Bi iqtadaytum, iqtadaytum. Siapapun yang anda ikuti Sudah kalian dapat hidayah ini adalah prinsip kita. Maka saya akan mematahkan apa yang sudah disampaikan oleh gembong-gembong liberal, gembong-gembong Syiah yang berkolaborasi, yang bergabung orang-orang munafikun, mengatakan bahwasanya Sayidina Utsman itu pantas didemo. Kenapa? Dia monopoli kekuasaan. Kelak kerabat-kerabatnya diangkat menjadi kekuasaan, menjadi penguasa. Yang lain tidak. Dia tidak adil dan sebagainya. Mari kita buktikan, dari 20 gubernur yang ada dan enam pejabat tinggi negara di masa kekhilafan Sayyidina Osman bin Affan, itu hanya dua yang dilantik oleh Sayyidina Osman, itu masih ada kerabat jauh, ada kerabat lah. 2 orang dari 20 gubernur dan 6 pejabat tinggi negara, itu terdiri dari dua orang yang dilantik. ya Perhatikan, dua orang yang dilantik, apakah ini kata-kata monopoli pantas disandangkan kepada Sayyidina Osman? Coba siapa dua orang itu Abdullah bin Amir beliau gubernur di Basra beliau dilantik oleh Sayyidina Osman kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah beliau gubernur di Mesir dilantik oleh Sayyidina asman dua orang itu saja lain-lainnya bukan coba perhatikan siapa yang lain ada Ya'la Mimi beliau gubernur di Yaman Abdullah bin Amr al-Hadrami gubernur Makkah Jarir bin Abdullah al-Bajali di Hamdan Al-Qasim bin Rabi'ah Al-Sapafi di Taif Abu Musa al-Ash'ari di Kufa Abdullah bin Amir di Basra Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah yang ya, seperti barusan kita sampaikan Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam as saib bin Aqara di Asbahan kemudian Jarir bin Abdullah di Kursiria kemudian Uqbah sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu Uqbah bin Am Amir maksud saya. Kokok bin Amer beliau Menteri Pertahanan. Abdullah Kunfud beliau di bidang kepolisian. Abdullah bin Khalid beliau jadi Gubernur di Hims. Habib bin Baslamah di Kinnaresren. Kemudian Alkomah bin Hakim beliau Gubernur Palestin. Abdul Awar di Jordania. Abdullah bin Qais beliau Gubernur di Laut Merah. Ashqan bin Qais di Azerbaijan. Utaibah di Hulwan. Kemudian Said bin Qais Gubernur di Ra'i. Kemudian Hubeib di Masabdan. Kemudian Zaid bin Sabit sebagaimana kita sampaikan ada enam pejabat tinggi beliau Mahkamah Agung Jabir di bidang perpajakan dan kementerian Abdullah bin Abbas beliau yang urusi di urusan Haji dari dua nama tersebut dan 26 nama tersebut hanya dua orang yaitu Menteri di atau Gubernur Mesir dan Basrah yang dilantik Sayyidina Utsman sebagian besar bukan ini yang dibuat fitnah oleh orang-orang syiah kemudian menyudutkan sahabat oh ini yang salah lalu berkembanglah kepada sejarah-sejarah yang dimonopoli yang dimodifikasi sebagaimana disampaikan oleh uh, siapa itu Bahrawi, meskipun dia mengatakan bantah saya Lihat di buku ini, buku ini Iya ada, tapi itu sejarah Siapa yang mengatakan Kemudian siapa yang menggunakan kalau sejarah itu digunakan orang Syiah pasti akan menyudutkan sahabat dan dianggaplah Oh itu perpecahan dari dulu Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya itu sudah peperangan sesama muslim kemudian ada yang hamil serib, seratus, seribu seratus anak haram itu orang Islam yang melakukan apa tujuannya kalau tidak untuk menghancurkan umat Islam untuk menghancurkan ajaran Islam untuk menghancurkan nama baik Islam baik jelas ya jadi ini saya sampaikan kepada anda hari ini juga bahwa ayo perhatikan baik-baik, tidak hanya orang berbicara, bantah saya, perhatikan saya, saya dengan buku ini, buku ini hati-hati, hati-hati, sekarang sangat banyak sekali bagaimana orang untuk menyudutkan Islam dengan berbagai macam cara, ini adalah salah satunya dan itu tidak layak untuk dijadikan satu serangan kepada Sayyidina Osman kalau misalkan orang Syiah itu fair bagaimana mungkin Sayyidina Ali itu lebih banyak mengangkat, artinya banyak dari kalangan keluarga Sayyidina Ali yang diangkat sebagai pejabat pada waktu itu, tidak tidak ada istilah monopoli, karena apa? karena upaya mereka untuk memecah belah, jadi Abdullah bin Sabah, seorang tokoh Yahudi, kemudian yang mengomando adanya peperangan dari awal, memprovokasi mengadu domba dan lain sebagainya ini adalah musuh utama yang mana mereka tidak akan ridho seterusnya maka saya sampaikan, tokoh-tokoh Yahudi pun itu, yang mengatakan cinta kepada Sayyidina Ali, sebenarnya tidak, kenapa? karena itu tujuannya hanya untuk mengadu domba, misalkan contoh Ustam bin Abbas, dijadikan gubernur Gubernur oleh Sayyidina Ali di Mekkah kemudian Abdullah bin Abbas dijadikan gubernur oleh Sayyidina Ali, mohon maaf, oleh Sayyidina Ali di Yaman. kemudian Muhammad bin Abu Bakar, beliau anak tirinya, dijadikan gubernur di Mesir, kemudian Ya'at Ibni Hubayurah, beliau dijadikan gubernur di Kharas, kemudian ibnu Hanafiya, kerabatnya sendiri juga, dijadikan sebagai seorang Panglima. Ini banyak dari kerabatnya Sayyidina Ali, tapi tidak diangkat. Kenapa? Karena ini tujuannya hanya untuk memecah belah. Maka saya sampaikan kepada anda semuanya, subscriber Benteng Akilah, dimanapun anda berada. Ada yuk cerdas di dalam menjaga agama kita supaya kita tidak terhanyut dengan adanya buayan-buayan yang sok menggiurkan dari orang-orang liberal, orang-orang komunis orang-orang munafik, orang-orang kufar yang ingin menghancurkan Islam dari luar apalagi dari dalam. Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh